ini ngaji, ngaji itu harus objektif objektif itu jujur jadi bisa saja korbannya ayah saya bisa retornya bisa semuanya, Jadi korban dengan makna yang bagus karena di antara saran Al-Quran Allah menghentikan kalau belajar atau mencari nasihat atau mencari kebaikan apa saja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 yang mengklaim dirinya mengajak ke Allah dan Rasul tapi sebetulnya hakikatnya mengajak ke kelompoknya sendiri saya ini termasuk Kiai yang masih orisinil ini orisinil gini suatu saat atau kapan saja saya kok sudah tidak lagu jadi Kiai asal Islam jalan tetap seneng karena enggak penting yang populer saya pandai itu enggak penting yang penting agama ini tetap jalan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 Jadi nabi berbesar hati bahwa kerja seperti itu bagian dari ajarannya, jadi gak harus datang ke majelis ngaji. Dan bisa saja yang sedang hadir itu ya, orang yang dari istrinya minta belanja dari ngaji terus beneran tuntut belanja kan, gitu. Mungkin anak-anak UMM yang kesini daripada tenggol tenggol yang malang bosen jalan-jalan kerumunan. Gitu. Jadi nggak mesti bener juga niatnya gitu. Jadi ya sama itu jadi kalau di dunia kiai, kiai-kiai yang masih orisinil itu nafsu itu benar-benar dilatih maka masyur dalam cerita ada orang perang sama Ali Raja Bawu ketika perang, ini sangat semangat tapi ketika orang itu meludahi dan Sayyidina Ali ini tersinggung karena diludahi, Sayyidina Ali langsung angkat tangan, sudah perangnya gak usah diteruskan karena saya marah sama kamu sekarang demi nafsu, karena kamu meludahi.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 tapi kita ini sering didikte oleh orang bodoh. Kalau wong bodoh jengkel lo kita ya jengkel. lo kamu jengkel dijengkelkan orang bodoh itu namanya terdikte. Itu bodoh apa pinter? Wo <tuh> oh, itu tidak pinter sama sekali. Kalau betul-betul kamu pinter hanya bisa didikte oleh Allah Subhanahu wa taala. antara hukum Allah apa? Wa ahsin man asa ila berbuatlah baik sama orang yang berbuat buruk sama anda. Itu hanya Allah. Kalau dikti hanya orang-orang bodoh kayak dimangkel, bapak mangkel. Terus kamu mangkel, itu bodoh apa pintar? Nah, problem kita kekinian adalah, wong pintar, wong bodoh. itu bodoh bodoh bisa didikte oleh sekelilingnya. Terus karuan wataknya perempuan seperti itu, wataknya anak-anak seperti itu, kita didikte. Anak-anak jengkelin kita mangkel. Berarti kita didikte oleh orang bodoh. Makanya agama itu unik. kadang ngedikan wa man ilaika kadang wasil mangkoto akak sambunglah orang yang memutuskan karena dengan demikian kita hanya didikte oleh Allah Subhanahu bukan didikte oleh hukum sosial torojone nak ngatii tangga sing apik berbuat baik sama yang berbuat baik pada kita itu kok orang fasik ya seperti itu maling ya seperti itu sama kalau berbuat baik sama orang yang berbuat jelek sama kamu itu baru luar biasa dan memang teksnya hadis wah ahsin man asa berbuat baiklah sama orang berbuat buruk sama kamu. Jadi nggak boleh orang didik. Tuh. Makanya ngaji di sini diantaranya saya akan cerita dalam sebuah hadis soheh dalam hadis Hasan yang dikeluarkan Imam Syiriyi ada kalimat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dewi Nabi, Kamu jangan jadi orang yang mudah diombang ambingkan oleh orang sekeliling kamu. Yaitu kamu mengatakan jika orang baik ke saya, saya akan baik; jika orang buruk ke saya, saya juga akan membalas buruk. Itu namanya anda didiktik. Tapi berkomitmenlah kamu akan berbuat baik meskipun orang lain berbuat buruk. Nah sekarang logika sosialnya begini, kalau di Indonesia itu ada seribu kiai, ada seribu profesor yang ingin membenahi Indonesia. Rata-rata orang awam itu semau gue. Terus mereka mendikte kita, perilakunya nggak simpatik, perilakunya jengkelin terus seribu profesor ini ikut jengkel, itu kira-kira jadi solusi apa goblok barunya. sama seribu Kiai ini ikut jengkel, ini jadi solusi apa goblok bareng. goblok bareng nah problem sekarang, kita ini biasa didikti orang buddha nah makanya ciri khas orang muslim itu kata nabi mangkana yu'minu billahi wal yamil akhir. jadi baik tetangga karena perintahnya Allah dan Rasul pentingnya apa? bedanya karena berbuat baik ini perintahnya Allah Buk tonggol rapik lah kita tetap apik Karena perintahnya Allah dan Terus. Begitu juga dengan hubungan dengan istri Dengan anak lagi Buk mula dicerewet lah tetap apik Karena dengan cara itu Kita hanya tunduk kepada Allah dan Terus. Tapi kalau kamu Istri saya kalau baik ya saya baik. Kalau tidak ya enggak Berarti Anda didikti oleh perilakunya dia Itu latihan Ya kalau dalam bahasa pondok Latihan jadi wali itu yang paling berat. Nabi itu kalau sama orang munafik itu sabarnya masya Allah. Padahal nabi bersuara kalau orang itu orang munafik. Karena dengan cara seperti itu bahwa kebaikan nabi pada seseorang itu atas perintahnya Allah dan Rasul bukan atas nama servis. Kalau nabi hanya baik kepada Abu Bakar itu mungkin orang bilang bisa dunia Abu Bakar baik sama nabi. Tapi kalau nabi baik sama orang munafik, abduh oh binu bin salut itu kalau nggak perintahnya Allah dan Rasul itu nggak bisa. Nah ini coba lah, berlatih seperti itu sehingga kita tidak mudah tidur. Kita eh, seorang lagi nggak mudah bang tidur. Maka di antara kebaikan Allah dan Rasul adalah bahkan orang dolim saja diberi jatah rahmat. Makanya tadi seperti mukadimah yang dibaca dibaca Pak Haris tadi agama ini rahmatanil alamin. Orang yang dolim saja dapat jatah Allah. rahmat. Rahmat tambah lagi yang soleh.